Baru gedegi bener pun rakyat Tak konek-konek Gokal hii Selcok bedur ngeki Gwone asahan Banggu asahan Asa-asa Daran asa-asa piring Wih Eh Jika ya rasa metatang-metatang ngewi Kau suwek mana Jura Ngeura Kuat Cetanya kuat Masa luat luat Dut Pak begal sapi lah persiapane sapa bae iki Yo iki aku siap kabeh termasuk iki anu fasil sesuai protokol kesehatan Oh ya ya sing tutup totop raike po Raimu jawul Iku bener sih rai Lah kowe kon kan nggo unggal ki wis gowo urung unggal ki Asahan, oh, beres, beres, oke, oke, oke, hei bersih, siap, kok, beres, di bawah sana, ya. aku minggir aja, gua lu, gua, gua, sorry, sorry ya. Gerak lagi, kau proses mobil. pasok pasal nih, lawanku kau ya? Menteri list kau ya? Stih, kau kau kau kau kau kau kau kau kau Gawane kau bener kau Jajal, aku kau kau kau kau biasane bener. kau kau gawasan kau kau kau kau kau kau kau yeee ini bener, gak ada wongkal asahan jajal kamu bener porak aku koyo don tahu kaya kon resi rese kebun malah gak ada sapu omah masu ini sudah bener lah belajar dari kesalahan mantep, no? aku gue pinter ini digundul kira siu-siu jajal, saya belajar dari kesalahan pasalah tatelit gue, nggak <tik> <yeah>. ini, <tik> asahan oh lagi ye, wong di tatelit malah plotot, plotot momen solot, patlot <tik> yang kue salah, wong gue pesan lah awal cilik bentulak duwe nemen. Wes wes wes. Tarang Mada. Ngono salah. Berarti Mada sing teteli. Les soto.